oke okay. oke okay. jadi selamat malam nah, saya ucapkan ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang teman-teman semua ini masih uh, ongoing ya mungkin akan nambah terus karena mungkin baru jam 7 uh, belum pada masuk jadi kita langsung aja jadi nggak usah nunggu lama-lama gitu sambil berjalan kita nanti kalau ada yang ketinggalan ya bisa nyusul aja gitu nah jadi uh, selamat datang kembali teman-teman jadi di sini kita akan ada suatu live webinar seperti itu ya Nah, di sini perkenalkan saya, Muhammad Sukron, salah satu data profesional service. Data saintisnya di Igra, tapi sekarang saya menjadi moderator. Nanti ada dua pembicara yang sudah ada di gambar ini, ya, luar biasa sekali. Ada Mas Gosi dan Mas Mulya. Nah, jadi, Talks On itu memang agenda rutin dari Igra, di mana ini sudah episode atau uh, apa ya, namanya ya uh, periode yang ke-40. Kalau bisa dibilang seperti itu, dengan judulnya nanti adalah applying customer segmentation dengan menggunakan. Customer Lifetime Value. Nah mungkin sudah banyak ya customer segmentation tapi jarang-jarang nih kita menggunakan variabel yang bernama Customer Lifetime Value. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa kulik-kulik lebih lanjut ke pembicaranya. Nah sebelum masuk ke dalam materi tentu saja kita harus tahu ya ini Ikrar itu apa sebenarnya. Mungkin dari teman-teman ada yang belum tahu. Nah jadi Ikrar memang adalah suatu perusahaan yang berfokus pada teknologi dan talent development di area data business innovation sebagai enterprise solution dan individu profesional jadi kita lebih mengembangkan ke individunya kemudian bagaimana meng -solve ya menyelesaikan ya suatu problem-problem bisnis dengan based on data gitu jadi enggak terawang-terawang gitu ya menerawang saja nah kemudian dari sekian banyak program Ikra ya salah satunya adalah kelas data by Ikra. nah kelas data sendiri merupakan program dari Ikra yang memberikan berbagai kelas yang terbuka untuk publik dengan tagline kami itu ya analytics for everyone ya maka dari itu talks on yang teman-teman ikuti pada malam hari ini itu juga termasuk ke dalam kelas data by Ikra Nah selain itu teman-teman perlu diketahui juga bahwa ada namanya program dari Ikra selain kelas data tadi ada data MBA atau management business analytics nah data MBA ini adalah program pembelajaran eksklusif untuk para future business leader ya selain mempelajari bisnis case peserta juga dilengkapi dengan kapabilitas data analitik jadi kalau teman-teman ikut misalkan uh, ke bootcamp atau apa gitu ya itu lebih berfokus kepada data analitik stok gitu ya saja nah tapi dengan ikut data MBA itu dibekali juga dengan sisi bisnis kayak gitu nah kenapa kita perkenalkan data MBA juga di sini gitu ya karena memang spesial nih di bulan Juni tahun 2021 ini kelas data BI berkolaborasi dengan uh, dari tim MBA kayak gitu ya, batch 6 jadi uh, mereka para batch enam ini akan sharing session seputar journey mereka mengerjakan suatu case. Nah, salah satunya adalah customer segmentation dengan CLV ini, customer lifetime value ini kayak gitu. Nah, mungkin tanpa berlama-lama, aku perkenalkan, perkenalkan dulu ya. Ini ada dua pembicara yang pertama Mas Gozi. Nah, jadi Mas Gozi ini sendiri adalah lulusan matematik ya dari Universitas Indonesia, kemudian juga ada Mas Mulia. Nah Mas Mulya juga lulusan matematik juga, ini orang-orang yang pinter-pinter kayaknya ya, jadi uh, beliau sendiri dari ITB, dan sekarang uh, bekerja sebagai manajemen information sistem spesialis, uh, luar biasa sekali, uh, mungkin kita cek sound dulu ya, barangkali ya, bisa open cam Mas uh, Mulya dan Mas Gozi. Ya, halo. Halo, mas. Ya, halo, halo, bagaimana kabarnya Mas Mulya, Mas Gozi? Baik, sehat-sehat. Alhamdulillah baik Mas. Uh, lagi di mana nih? Ah, siapa nih? Ya <laughs> Gak usah kerugi mas. Siapa nih Monggo Aku lagi di kantor sini mas. Malam-malam di kantor mas. Iya beres kerja. Kalau mas ini? Uh, mas di rumah. Oh di rumah. Nah, Tapi iya. di Jakarta semua nih domisili sekarang? Di rumah. Di rumah. Eh, Jakarta semua. Jakarta ya, semoga ini sih ya Covid mereda ya, karena luar biasa menakutkan nih, amin, amin. ya kan, Mer meresahkan ya, kayak mantan meresahkan nah, jadi Betul. di sini kita langsung aja deh, nggak uh, usah lama-lama kita lihat rules-nya dulu ya, sebelum masuk kayak gimana, uh, monggo bisa di next slide, nah ini rules-nya jadi, uh, talks on ini uh, cukup menarik ya, teman-teman uh, dalam keadaan mode mute dulu dan video off, karena mungkin jaringannya agak bermasalah nanti, kalau misalkan semuanya on cam kan kemudian dimohon untuk menggunakan nama yang asli nih nah, jangan sampai pakai nama apa ya yang samaran gitu kan karena kan biar kita tahu siapa penanyanya seperti itu kemudian ah, nah ini yang menarik nih jadi teman-teman bisa update kegiatan talks on kali ini dengan eh, nanti ada reward yaitu berupa voucher class on senilai 200 ribu rupiah untuk empat orang pemenang Caranya gimana? Tinggal upload aja kegiatan malam ini, misalkan teman selfie, teman-teman selfie gitu ya, atau ini ya, di-capture lah screen materi hari ini, tag Instagram at ikra underscore ID, dan juga at underscore ikra. Nah, nanti juga e sertifikat nah, dapat e sertifikat juga nih, hanya akan diserahkan pada peserta yang menghadiri sampai akhir dan mengisi feedback form. Nanti di akhir acara akan ada feedback form dari kami, nanti kita kirim ke kolom chat, Nah teman-teman isi, nanti dapat e sertifikat Kayak gitu. Nah, seluruh peserta bisa mengajukan pertanyaan langsung uh, di kolom chat, tapi uh, langsung ke privately ya ke Ikra Indonesia, biar nggak tenggelam nih, nggak ketumpuk. Kemudian nanti saya akan memilih pertanyaan yang paling relevan. Nah, tapi teman-teman bisa menanyakan itu dari awal hingga akhir, bebas, nggak usah nunggu akhir acara kayak gitu. Jadi, ketika lagi berjalan materi, teman-teman kepo ya, nggak usah dipendem langsung chat aja ke Ikra Indonesia, biar. Uh, Nanti kita pilih yang cepat mana, yang relevan mana, kayak gitu. Uh, mungkin itu ya, uh, jangan lupa ikuti sampai akhir karena nanti akan ada voucher yang menarik ya. 200.000 ribu untuk empat orang, orang pemenang, uh, voucher kelas on. Kayak gitu. Mungkin langsung saya serahkan kepada Mas Gozi dan Mas uh, Mulya untuk materinya. Uh, monggo Mas. Oke, okay, uh, aku izin resial screen ya, Mas. Monggo, monggo. Oke okay, terima kasih, uh, da, terima kasih kepada Ika yang telah menyelenggarakan kegiatan pada hari ini. Terus terima kasih juga teman-teman yang sudah datang, terima kasih Mas Minya sebagai partner aku dari awal kerja project hingga sekarang memenuhi presentasi. Uh, kali ini kami berdua akan bercerita sedikit terkait penerapan uh, metode customer, customer lifetime value untuk uh, mensegmentasi karakteristik dari setiap customer uh, pada uh, pada kasus ini pada klien kami nah sebelum kami berdua memulai, ada satu disclaimer terlebih dahulu yang mau kami sampaikan bahwa jangan pernah mempercayai kata-kata mempercayai kami 100% tapi ini hanya opini pribadi kami yang bisa saja benar jadi mari kita berdiskusi Uh, ini bukan bukan pemaparan seminar atau segala macamnya dan, dan jika teman-teman nanti ada tanggapan silakan dicatat nanti di akhir di akhir kita bisa bisa diskusi bareng karena output dari ini kan saling berdiskusi dan saling memperkaya wawasan. Oke, okay, uh, objektif yang kita akan bahas pada hari ini ada tiga yang pertama overall project description yang yang kami berdua, yang kami berdua dan tim kerjakan. Jadi sebenarnya nggak kami enggak kami berdua aja. Terus kita akan deep dive terkait analitiknya akan seperti apa. Dan terakhir adalah setelah melakukan analitik, strategi rekomendasi bisnisnya seperti apa. Kayak gitu Mungkin silakan Mas Mulya yang akan menceritakan lebih detail lagi. Mas Gazi, oke, okay, perkenalkan kembali. Saya Mulya Hardi yang jadi partnernya Mas Gazi di malam hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke proyek yang kita kerjakan di Selama Data mba batch 6 kemarin, ini yang mau saya sharing terlebih dahulu, mungkin yang ikut talk on talk on sebelumnya, mungkin udah pernah lihat ya, ini metode yang kita pegang dalam mengerjakan suatu proyek data science itu kita sebut metode Chris DM. Nah, metode ChrisDM ini ada step-stepnya nih. Yang pertama adalah business understanding. Apa itu business understanding? Jadi, kita itu sebelum memulai suatu proyek itu harus paham dulu nih klien kita bisnisnya bergerak, eh bergerak di bidang apa, lalu bagaimana pasarannya, lalu uh, bagaimana goals-goals yang ingin dicapai oleh klien kita di bisnis tersebut. Nah, setelah kita paham bisnis uh, klien kita berbisnis di bidang apa, nah kita masuk ke step kedua nih, data understanding. Nah, nanti sih, uh, sorry mas. Mas Gazi sore ini masih setengah sebelumnya. Nah di data understanding ini kita akan akan memahami data yang diberikan oleh si klien kita. Bagaimana struktur datanya, data apa aja yang kita terima, data apa aja yang bisa kita olah. Nah di data understanding ini kita belajar data-data yang diberikan si klien. Lalu setelah kita menyiapkan data untuk masuk ke langkah modeling. Nah, apa saja sih yang perlu disiapkan di data preparation ini? Di step data preparation, misalnya cleansing data, masih ada data-data yang kotor, masih ada data yang double, data yang kosong, atau anomali data, nah kita, uh, apa sebutnya cleansing di data preparation ini. Setelah kita menerima data yang bersih, nah kita masuk ke modeling. Di mana modeling ini kita membuat model dari, Data-data yang diterima, nanti uh, kita menentukan model apa yang terbaik untuk data-data tersebut. Nah, setelah kita menemukan model yang tepat, kita uh, evaluasi. Kita melakukan step yang selanjutnya yaitu evaluasi modelnya. Apakah model tersebut sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka? Apakah model tersebut sudah tepat dengan bisnis mereka? Lalu bagaimana keakuratan modelnya? Nah, di proses evaluasi model ini, jika model yang di, yang telah kita buat ini masih ada error, masih ada akuratnya kurang akurat, nah kita bisa kembali lagi ke proses yang pertama yaitu proses business understanding-nya. Mungkin kita ada yang miss ketika berdiskusi dengan klien terkait business understanding-nya. Nah, terus step-stepnya diulang lagi sampai reevaluasi lagi. Nah, jika evaluasi modelnya sudah akurat, sudah sesuai dengan kebutuhan bisnis, maka kita melakukan namanya proses deployment, nah kita yang modelnya itu kita deploy ke klien kita. Tapi di proyek kita kali ini itu kita hanya mencapai uh, step yang modeling aja ya untuk evaluasi sama deployment-nya uh, belum kita lakukan. Oke, okay, selanjutnya. Nah, ini tools-tools uh, yang kita gunakan untuk mengolah data dari klien yang Uh, data dari klien, kita menggunakan pertama ini kita menggunakan SQL. Nah, kenapa kita menggunakan SQL? Karena beberapa dari tim kami sudah cukup familiar ya dengan SQL, di sini kita menggunakan database-nya PostgreSQL, sehingga mengolah data mengolah data yang berasal dari klien ini bisa lebih enak lah, karena kita sudah familiar. Lalu, uh, lalu yang kedua kita menggunakan tools-nya juga yang disebut dengan Power BI. Power BI ini dimana kita bisa menampilkan data-data dalam bentuk dashboard. Uh, sistemnya sih tinggal datanya dimasukkan ke dalam Power BI-nya, terus kita tinggal drag and drop saja sesuai kebutuhan kita. Nah terus kita menggunakan Jupiter juga. Jupiter ini kita untuk membuat modelnya. Untuk membuat modelnya dengan menggunakan uh, bahasa Python. Seperti itu. Selanjutnya. Nah ini untuk menerapkan metode CRISDM yang sudah diceritakan di awal. Nah, kita akan mengoverview dulu nih klien kita ini bergerak di apa. Nah, kita itu mendapat klien yang bergerak kita itu sebuah startup lokal yang bergerak di bidang men's grooming produk, di mana dia menjual produk-produk kebersihan pria. perawatan kulit pria juga lalu mereka menjual produk-produknya itu di beberapa platform seperti online shop, sosial media dan agen-agen yang terdaftar di startup mereka dan mereka juga mempunyai dua cabang di Indonesia yaitu di Jakarta dan Surabaya. Next. Nah, untuk lebih memahami ini, memahami bisnis under bisnis dari klien kita dan mereka butuh apa? nah mereka kita tanyakan berdiskusi dari mereka dan timbullah beberapa pertanyaan bisnis yang mereka inginkan mereka ingin tahu bagaimana sih distribusi customer-customer mereka di Indonesia berdasarkan variabel-variabel yang diberikan dari data mereka dan nah, mereka juga ingin tahu nih region mana sih yang menghasilkan revenue tertinggi di Indonesia nah terus mereka juga uh, men-set goals mereka Uh, ekspektasi mereka dari model kita ini nanti uh, mereka bisa mendapatkan customer segmentation jadi bisa membuat beberapa segmen, -segmen dari customer mereka, beberapa model yang kita buat lalu kita bisa memberikan campaign strategi yang tepat untuk setiap segmen-segmen yang ada dan mereka juga pengen tahu nih cabang baru, cabang baru yang bisa direkomendasikan itu di daerah mana tepatnya berdasarkan segmentasi customer kita. Nah, setelah kita memahami bisnis under, bisnis mereka seperti apa, nah, kita masuk ke step selanjutnya, yaitu data understanding. Nah, klien kita ini memberikan data-data terkait transaksi, seperti uh, apa ini uh, produk yang terjual perharinya, produk yang terjual dalam periode tertentu. Lalu, kita juga mendapatkan data dari masing-masing customer-nya, seperti customer-nya itu member atau non-member. Lalu, ada juga detail produk yang terjual dari data tersebut, lalu ada juga domisili dari si customer perusahaan startup ini. Next, nah setelah kita mengetahui data-data yang diberikan oleh klien, si kita menyiapkan data kita untuk masuk ke proses modeling. Nah di data pre-processing atau preparation ini, nah kita melihat nih datanya ternyata setelah diteliti lebih lanjut, datanya ini salah satu contohnya ada data kota, di mana data kota ini ada beberapa istilah yang seharusnya cuma satu kota, tapi di situ tertulisnya ada beberapa kota. Misalnya ini Bogor dan kota Bogor, seharusnya kan kita bisa kelompokkan jadi Bogor saja, lalu ada Jakarta Selatan, ada Jaksel, ada kota Jakarta Selatan, yang seharusnya itu bisa dikelompokkan jadi Jakarta Selatan aja Lalu, menemukan juga nih ada ada beberapa kota yang tidak tepat dengan provinsinya. Sebagai contoh kota Tangerang yang seharusnya di Banten, ternyata ada ada di data yang kita terima ada kota Tangerang yang berada di provinsi Jawa Barat. Maka dari itu kita set semua yang semua kota Tangerang menjadi provinsi Banten. Dan masih banyak lagi sih. Cuman ini contoh-contohnya aja. Lalu kita juga dari data yang kita dapat kita membuat customer type customer type-nya itu ada Common, reseller, referral, member, dan customer yang giveaway atau endorse. Dimana um, cara membagi masing-masing customer ini adalah dengan melihat dari nomor pesanannya. Misalnya yang member, oh di nomor pesanannya tuh mengandung kata tadato. Di yang referral mengandung kata tdpf. Yang di reseller di reseller mengandung kata gm atau imp dan seterusnya Next, nah lalu kita juga agar kita bisa mengidentifikasi customer lifetime value masing-masing customer, nah kita bikin juga nih unique customer identifier. Uh, kenapa kita harus bikin unique customer identifier supaya kita bisa mendeteksi setiap customer yang berbelanja di di klien uh, kita ini. Nah bagaimana cara membuatnya? Kita membuat unique customer identifier dengan mobile number dan kota si customer kita gabungkan. Ya bisa kita sebut juga itu golden Record customer, agar setiap customer memiliki unit ID sendiri Nah, di data pre Processing juga kita mengeluarkan anomali data sebagai contoh yang transaction amount negatif. Nah, setelah kita tanyakan ke klien ternyata kenapa transaction amount negatif karena uh, kliennya salah tarik data dan juga yang uh, nomor teleponnya 0 itu juga karena salah tarik data, dan setelah dilihat mobil number 0 itu cuma ada beberapa row, jadi is okay kalau dibuang dari data yang kita terima. Nah, karena kita menganalisis customer live-time kita juga mengeluarkan customer-customer yang endorse dan giveaway. Next, nah setelah kita melakukan, ini masih bagian dari step data preparation juga sih, jadi kita ingin menggali insight-insight, apa saja yang terdapat di data yang kita terima. Nah, ini contoh analitik deskriptifnya. Kita bisa mendapatkan total uh, di data kita ini total transaction-nya ada sekitar Rp62.000, total customer-nya 37000 Data yang kita terima ini rentang waktunya setahun dari tahun dari Januari 2020 sampai Januari 2021. Total revenue-nya juga dari data tersebut didapat sekitar 108 miliar dari setahun tersebut dan total produk yang terjualnya rp ribu. Next, nah setelah kita analisis lebih dalam lagi, nah ini uh, jumlah pelanggan yang, yang membeli produk-produk dari klien kita ini di beberapa platform seperti uh, platform online shop, nah di online shop ini ada ternyata yang paling banyak di data tersebut itu berbelanjanya di Shopee sekitar 29.000 customer, yang kedua berbelanja di Tokopedia sekitar 7.200 customer di webstore, sekitar 2.200 yang ketiga dan yang terakhir, customer kita berbelanja di sosial media, sekitar 1.500 customer. Nah, ini juga kita menggali informasi terkait customer-customer siap mana saja sih yang hanya sekali beli dan yang dia belinya berulang-ulang. Nah, setelah kita, apa ya sebutnya, group buy, setelah kita group buy customer-customer yang one time order sama repeat time order didapat bahwa yang menghasilkan revenue terbesar itu customer-customer yang berasal dari uh, repeat, apa nih repeat time yang membelinya berulang-ulang. Next. Nah, ini juga kita mengurutkan dari total revenue by region ya by provinsi kalau di sini. Ini top 10 total revenue ternyata masih didominasi di Pulau Jawa yaitu Jawa. yang paling tinggi dari Jawa Barat di DKI Jakarta, di Banten, di Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jakarta, dan empat terakhir ada di luar Jawa, yaitu di Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Timur. Oke, okay, next. Nah, sekarang kita akan bahas customer yang value yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh partner saya, Bung Gazi. Silakan, Bung Gazi. Oke, okay, terima kasih, Mas Melia. Oh, ya, yeah. uh, Tadi kan... Dari ada data yang dari paparan Mas Munga tadi, kita uh, banyak insight nih. jadi kita punya data uh, jumlah pembelian, terus uh, order kapan aja, uh, waktunya dan segala macamnya. Dan itu yang akan kita gunakan untuk menghitung customer lifetime value. Nah, mungkin sedikit sharing aja apa yang kami ketahui terkait customer lifetime value. Karena uh, customer lifetime value ini sangat beragam metodenya. Dan kalau misalnya di, di internet uh, metode sangat sangat sangat banyak, jadi sesuai kebutuhan masing-masing, dan ini adalah rumus yang kami gunakan. Mungkin sedikit cerita kalau misalnya, jadi CLP ini adalah customer value dikali lifetime dikali profit margin. nah Customer value sendiri adalah, di sini ada kualitas dari customer tersebut ketika melakukan satu kali transaksi. Berapa sih yang dia mau keluarkan ketika satu kali transaksi? Gitu. Jadi, sederhananya kalau misalnya dibuat rumus customer, customer value ini, Ibarat adalah uh, jum, uh, total eh apa ya? kalau bisa dilihat, total tagihannya di uh, total eh total tagihan per uh, per sekali transaksi ini customer value uh, customer valuenya nya nah kalau lifetime-nya itu mengacu pada uh, jum, uh, hubungan dia berapa uh, kapan aja order sama kita semakin banyak dan semakin lama dia berhubungan maka nilai CV akan semakin bagus. Nah, terakhir profit margin. Nah, uh, beberapa sumber yang kami baca harusnya kalau profit margin ini uh, apa namanya uh, digunakan per item. Jadi, ketika misalnya kita membeli barang A, itu margin yang didapat dari barang A itu berapa? Ya, kalau B berapa? Nah, karena kami uh, karena data tersebut bersifat sensitif. Jadi, profit margin ini kan asumsikan eh, dapat nilai sekian, dapatnya sekian. Jadi, kami pukul rata untuk semua produk. Jadi, eh, kisaran sekian sampai sekian persen. Jadi, kita ambil satu nilai yang yang menjadi eh, ukuran rata-rata bagi semua produk, dan itu kita jadikan asumsi untuk profit marginnya, kayak gitu. Lalu, lalu kita lanjut, nah. Uh, dari yang kami pelajari nah kami dapat referensi ketika, ketika uh, customer lifetime value ini bisa dibagi menjadi tiga, tiga klasifikasi yaitu yang low, medium dan high, kayak gitu customer-customer uh, uh, yang loyal, yang mau mengexpain uangnya banyak untuk membeli produk kita karena sudah percaya atau, atau mungkin hal lainnya nah, nyatanya sulit menemukan uh, eh, tid, uh, sulit menemukan selfie yang bentuknya distribusi normal seperti ini. Kalau misalnya kita udah dapat seperti ini ketika ketika kita lihat nilainya ini akan akan sangat mudah sekali untuk kita uh, membagi segmen yang gak perlu pakai mesin learning kita potong aja 30, 20% di sini, 20 di sini jadi 60% yang medium, 20% yang low, 20% yang high. Nah, tapi karena uh, setelah kami lihat data kami bentuknya itu seperti ini. Jadi lebih lebih lebih banyak di laut. Nah, kami nggak punya teori. Kalau misalnya bentuknya seperti ini, uh, uh, pemisahannya bagaimana? Maka dari itu kami menggunakan unsupervised uh, learning untuk melakukan clustering. Nah, salah satu yang kami gunakan adalah uh, k-means dan uh, dan ketika kami um, melakukan uh, apa? menentukan berapa sih uh, jumlah klaster yang optimal untuk dikelompokkan dari data yang kami punya menggunakan elbow method dan ternyata elbow uh, method menunjukkan sama, sama persis juga nilainya tiga gitu dan akhirnya kami menggunakan variabel hanya satu variabel yang kami gunakan untuk melakukan kluster karena kami pengen melihat, uh, hal, kami pengen uh, mendapatkan customer-customer yang mana yang tergolong low mana yang tergolong medium, mana yang tergolong high dan, dan kita dapat sebagai berikut. Nah, kemudian, nah, kemudian, kalau kita mengidentifikasi apa sih yang menjadi pain problem dari cluster yang low, ternyata customer lifespan-nya itu kurang dibanding cluster-cluster uh, lainnya. Jadi, rekomendasi strategi kami untuk bisnis tersebut adalah bagaimana caranya customer-customer ini. Uh, mau, mau beli lagi untuk memperpanjang hubungan uh, uh, uh, hubungan yang si uh, klien kami dengan si pembelinya dengan cara apa dengan cara kita ngasih voucher after purchase jadi kita uh, ngasih uh, ngasih voucher untuk, kayak misalnya uh, ketika beli ketika beli ketika beli saat ini the voucher misalnya diskon sekian untuk pembelian selanjutnya nah itu akan memancing customer untuk uh, membeli lagi selanjutnya sehingga menaikkan tingkat uh, customer responnya. Terus kemudian diskon after sharing on sale media. Terus uh, melaku melakukan fair sale di di tanggal, tanggal tertentu atau diskon uh, diskon uh, di setiap di mungkin di setiap tanggal, -tanggal tertentu untuk setiap bulan. Jadi kalau misalnya ada diskon di uh, pada, ta pada tanggal setiap tanggal 20, puluh klien kami melakukan diskon otomatis setiap bulannya akan mengapkan apa ya? akan menyiap, akan membentuk setiap bulannya. Setiap tanggal setiap tanggal 20, klien tersebut akan membeli belasan juta akan membeli sehingga cash uh, nya akan semakin akan semakin tinggi. Kemudian yang untuk yang untuk yang medium, kita melihat bahwa ternyata problemnya adalah customer value-nya dalam sekali membeli itu masih cenderung uh, lebih sedikit. Sehingga rekomendasi kami adalah maka produk bundling jadi uh, kita banding produknya, kita membuat lebih murah, tapi omsetnya lebih besar. Jadi ketika sekali, jadi ketika uh, sekali membeli itu bisa, misalnya yang biasanya dia cuma beli satu barang itu dengan harga dua puluh tapi dengan kita banding, misalnya uh, beli dua dapatnya uh, sekitar tiga puluh ribu. Nah. Uh, dengan kasih dengan dikasih di, di, diskon misalnya 10 atau, 5, atau 10% atau 10% nah ini yang akan menjadi uh, meningkatkan uh, uh, customer value nya terus juga ada diskon di minimum payment diskon karena tujuan kita tadi adalah meningkatkan customer value dan kemudian upselling contoh upselling adalah sederhananya kalau misalnya kita beli Starbucks kan ada tiga level tuh ya nah ada yang ada yang apa ya, Aku lupa Pokoknya dia ada yang paling kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Nah, upselling ini kita mencoba menawarkan uh, produk yang terbesar sehingga dia uh, mau ngeluarin uang lebih besar dengan benefit yang juga uh, lebih banyak tentunya. Terus terakhir adalah head cluster. High cluster ini nggak ada masalah. Customer value-nya besar, lifetime selling uh, uh, order juga, spend, uh, juga baik. Nah, yang yang kita kejar adalah untuk memperkenalkan produk-produk baru sehingga uh, dia uh, akan memperbesar uh, customer value-nya dan juga memperbesar uh, lifespan-nya, yaitu dengan uh, tadi uh, seperti produk bundling, ada, ada kita kita kasih uh, uh, informasi produk baru dan kita bundling dengan produk yang lama sehingga dia akan mencoba... Uh, produk baru tersebut, dan ketika dia tertarik, dia akan membelinya kembali di bulan selanjutnya. Terus kemudian, cross-selling terus. Terakhir, kita ngasih giveaway kayak karena karena uh, apa revenue yang dia udah berikan besar, ya, gak ada salahnya juga kita ngasih uh, produk, uh, produk gratis dengan tujuan untuk mengenalkan produk baru biar dia mau beli di selanjutnya. Nah, terakhir adalah uh, uh, kami membantu untuk, menem uh, untuk menemukan uh, cabang barunya. Nah, dari uh, nah si alat uh, yang kami gunakan, kami meng uh, menghitung uh, customer lifetime value untuk setiap daerah, khususnya di luar Jawa dan Bali. Kenapa di luar Jawa dan Bali? Karena data uh, seperti sudah disebutkan oleh Mas Mulya, bahwa uh, klien kami sudah mempunyai toko, di Jakarta dan Surabaya yang otomatis itu adalah ujung dan ujung Pulau Jawa dan dan juga dekat-dekat sama Bali sehingga eh, kami eh, tim kami memutuskan untuk kita kita cari yang di luar Jawa dan Bali sehingga akan akan mengefisiensi kos dari pengirimannya dan dapatkanlah sebagai berikut nah kota-kotanya itu yang paling kiri yang ini nah dari koteng ini kami merekomendasikan uh, terkait strategi-strategi dapat digunakan untuk uh, meningkatkan uh, sales meningkatkan customer, uh, meningkat revenue dari uh, kota tersebut seperti itu udah uh, sekian dari itu aja. dari mas mulia ada yang, ada yang mau tambahin dari saya cukup juga sih mungkin langsung ke kasih. Oke dari teman-teman ada yang mau mungkin ditanya atau mungkin Oke uh, jadi Jadi kalau teman-teman mau bertanya Ini sudah dapat beberapa pertanyaan juga aku sebenarnya Cuma masih bisa bertanya Monggo teman-teman kalau ingin menanyakan sesuatu Bisa langsung private chat ya ke Iqra Indonesia nih di kolom chat Kemudian nanti aku bacakan pertanyaan-pertanyaannya Namun sebelum itu sambil teman-teman mikir apa yang ingin ditanyakan Teman-teman uh, bisa lihat uh, video yang satu ini dulu ya Hai teman-teman, perkenalkan saya Indra Lukas Cahaya. Saya telah berkarir lebih dari 10 tahun di industri keuangan. Bersama saya, kamu akan belajar memahami penggunaan data science dalam industri keuangan untuk menentukan nasabah bank atau fintech yang layak untuk diberikan pinjaman. Proses ini sering disebut sebagai credit scoring dan adalah bagian paling krusial dalam industri keuangan. Karena model credit scoring yang jelek atau bagus akan sangat menentukan pendapatan bank atau fintech secara signifikan. Dalam kelas selama tiga hari ini, kamu bisa ikuti dari mana saja, pilih topik yang kamu suka saja, dan saatnya mulai upgrade skill kamu bareng ikhlas. Karena analytics for everyone. Oke, okay, jadi itu iklannya ya. <laughs> jadi mungkin terima kasih dulu ke Mas Gosi dan Mas Mulia Uh, mungkin dari teman-teman, kalau masih mau ada pertanyaan, silahkan chat aja ya di uh, private chat ke Ikra Indonesia. Nah, namun aku bacain dulu nih, yang udah masuk-masuk dulu nih, ntar ya scroll up dulu. Nah, ini ada pertanyaan, ini baru tadi mulai, dua slide udah ada pertanyaan nih. Jadi, uh, Kak, itu ngolah SQL-nya langsung di Jupiter Notebook Duka. Maksudnya, SQL-nya itu di apa ya, sql ka atau di Jupiter Not Duka? Terus Jupiter Notebook itu, apakah bisa dikonek ke Power BI? Dan apakah SQL itu bisa dikonek ke Power BI? Jadi cukup banyak yang pertanyaannya. Mungkin dijawab satu-satu dulu ya. Nah, ini gimana, Mas? Monggo. Uh, kalau datanya sih, langsung kita ekspor ke postgres itu pakai The Beaver. ya Kita oh, Pak, juga Tadi kita lupa menggunakan The Beaver biar connect ke database di lokalnya. Terus kalau buat Python ke Power BI sih, eh uh, Kemarin kayaknya bisa sih bisa, cuman kita karena belum ngulik-ngulik juga jadinya turunin data manual dulu ke dalam CSV, terus kita baru masukin ke uh, Power BI-nya kayak gitu sih. Mas Gozi, ada tambahan? Ada tambahan, Mas Gozi. Untuk yang Power BI, kita emang enggak ngelaku, ngelakuin connecting ke Jupiter Notebook, tapi uh, yang aku baru aku sempat baca di LinkedIn, untuk sekarang eh, Port B itu udah bisa connect ke Jupiter Notebook, jadi mungkin bisa dicoba. Oke, okay. tapi berarti kemarin diupload langsung ya dari CSV ke itu ya, BI ya? Iya. Iya. Okay. Oke. Okay. Kemudian uh, ini ada pertanyaan lain nih. Untuk menghitung CLV itu rentang waktunya itu satu tahun atau dari awal si customer belanja ya? Nah. Uh, ini, ini cukup ini cukup unik sih untuk uh, menghitung uh, lifetime life dari data yang kita gunakan. Nah, untuk kemarin, kita kemarin uh, ngitung lifetime life itu dari pertama kali dia beli hingga terakhir dia beli. Jadi, uh, yang kami gunakan hanya dari data customer-customer uh, yang melakukan repeat order. Karena kalau misalnya dia repeat order, uh, kami menghitungnya lifespannya 0 untuk, untuk sekali pembelian gitu sih mas Ukon. Oke. Ada tambahan enggak mas? Mulia. Sudah cukup sih mas. Nah ya. Nah ini mungkin harus di ke slide lagi nih mas karena pertanyaan cukup teknis ini. Selamat malam. Terima kasih atas seminarnya. Saya ada pertanyaan sedikit teknis. Kira-kira apa saja yang dipertimbangkan pada saat memilih nilai k pada clustering menggunakan elbow method? Mengapa tidak menggunakan k sama dengan Lema? Yang saya tadi lihat bisa dipilih sebagai titik elbow tadi ya, mungkin bisa diitu lagi ya mas yang bagian itu karena biar teman-teman lihat juga uh, pemilihan kanya kita. Pertanyaannya terakhir apa? Kenapa nggak pilih kasar mendengar ini? Kok kaget okay. gitu? Kan kalau misalnya dari album itu, kita bisa, bisa lihat ya, biasanya uh, uh, yang, yang biasa kita gunakan di bagian titik, uh, apa namanya? Uh, titik patahnya lah beratnya. Nah di sini kita bisa lihat ada 3 dan lima gitu. Da, uh, sebenarnya bisa aja pilihkan tiga dan lima, tapi balik ke tujuan awal di diklasteringnya. Tadi kita mau ngejar kesini dari uh, referensi yang dibaca ada tiga customer value untuk uh, apa namanya uh, untuk, um, untuk untuk dipetakan itu, dipetakan menjadi tiga seperti ini. Nah dan karena didukung sama metode elbow untuk dipecah menjadi tiga, jadi kami memilih tiga dibanding lima. Gitu sih, Mas Syukron. Ada tambahan dari musim mulia? Kenapa milihnya tiga? Masih mute ya, kayaknya ya? Gimana Mas? Tadi nanya ke saya. Iya, kenapa milihnya tiga? Tadi kan pendapatnya Mas Iwan, Mas Gozi kan kayak gitu. Kalau Mas Mulya ada pendapat lain atau sama nih? Karena kelompok sama juga kayak Mas Gozi, tapi setahu saya sih kalau patahannya itu pilihannya patahan yang pertama ini sih. Patahan yang pertama itu tiga kan, hmm. sehingga kita pilih tiga juga kayak gitu sih. Oke, okay. patahan mas. pertama ya? Atau patah hati yang pertama, Mas? Waduh. Ini <laughs> <laughs> Nih biar cair aja ya nah kemudian nih selanjutnya nih ada pertanyaan dari bisnis objektif klien ingin mengetahui segmen dari customer customernya nih nah tadi kan sudah ada yang low medium dan juga high potensial lah ya intinya segmen itu ada tiga jenis nah tapi bisa dijabarkan nggak sih sebenarnya dari tiap kluster itu dari provinsi mana aja orang-orangnya gitu ya misalkan tadi low yang apa namanya low kluster lah ya yang enggak berimpact lah itu dari orang mana aja kemudian beli produk apa aja kayak gitu pertanyaannya sih bisa kita tampilkan tapi itu confidential ya oh untuk ini ya webinar ini ya iya maksudnya uh, oh, tapi iya. Uh, hal, kayak, hal kayak gitu uh, uh, maksudnya bisa di, uh, maksudnya uh, apa namanya bisa bisa didapatkan karena kan kita tadi punya data data provinsi ya di di mana uh, di, di mana daerah tersebut dan uh, custom apa uh, metode cluster ini kan untuk melebeli setiap customer kita mana yang low mana yang uh, medium mana yang high. Dan jika kita filter, kita ambil customer-customer uh, yang low, kita bisa ngelihat uh, uh, persebaran di mana aja sih customer yang low ini lebih banyak customer ya. Eh, kalau kemarin kita lebih memperhatikan customer yang high. Sih, di, di mana aja persebaran customer yang high gitu, dan memang uh, paling banyak persebarannya itu di di pulau Jawa, terutama di Jawa Barat. Gitu okay. Mas. Mas Mulya, ada tambahan? Paling tambahannya sih kalau dari cluster yang high itu yang cluster 2 uh, kita ada dua datanya yang hmm, jadi data yang terbanyak itu ternyata dari segmennya reseller mana reseller itu kan yang apa namanya yang uh, berlangganannya itu lama jangka waktu dia belinya tuh terus terusan dan sekali berdua banyak gitu jadi emang mereka yang menghasilkan customer lifetime value yang paling tinggi juga nah dilihat juga sih kemarin dominasinya di Jakarta sama Bekasi sih saya inget gitu oke okay, intinya sebenarnya bisa di profiling ya uh, kelas satu di kita. dari mana aja kelas dua tapi karena confidential jadi data itu kadang agak ini ya sensitif tidak bisa ke publik. jadi mungkin untuk uh, si startup ini enggak memperbolehkan untuk di-publish itu tapi intinya bisa sekali Nah ini ada pertanyaan selanjutnya nih ini uh, jadi profil customer dari kota yang direkomendasikan untuk cabang baru itu apa ya uh, bahasanya terlalu teknis tidak dapat dalam diserah dalam bahasa bisnis mungkin uh, lebih ini aja ya mungkin lebih ke uh, tidak terlalu teknis ini Mas kira-kira Uh, dari kota mana aja nih orang-orangnya yang bisa apa namanya direkomendasikan gitu lah Oh oke, okay. uh, gini Jadi uh, kan kita tadi metode uh, alurnya adalah kita menentukan customer value Terus kita merekomendasin cabang barunya Nah uh, ketika kita udah menemukan cabang barunya Baru nih uh, cabang tersebut uh, berada di Pulau Suma, uh, yang Yang tadi itu sebenarnya kita tutupin Uh, takutnya itu confidential karena mereka, uh, itu strategi mereka untuk membuka cabang merah. takutnya itu nggak uh, boleh kita sebarin, tapi di kota tersebut, uh, kita lihat dari uh, CLTP yang paling besar, dia mempunyai potensi paling besar di sana. Nah, dari situ kita kan, di situ ada customer-customer, uh, tiga, tiga kelas customer tadi, ada yang high, ada yang medium, dan ada yang low. Nah, untuk campaign strateginya, kita merujuk pada strategi yang udah kita buat tadi. Nah, untuk kayak customer hack tadi, kita menggunakan strategi yang yang sudah kita bilang, kalau misalnya fokusnya adalah meningkatkan product knowledge dari customer tersebut, terus kemudian yang medium, untuk meningkatkan customer value-nya, gimana caranya apa, dalam sekali transaksi dia bisa meningkat lebih banyak, terus yang terakhir itu untuk menambah lifespannya gitu jadi kayak gitu sih mas mas Yukoran. oke oke oke jadi mungkin ini ya ada dari tim tim yang dari orang orang yang belum terlalu teknis ya jadi mungkin bahasanya mungkin agak disederhanakan ya mungkin ya mas ya karena mas gus ini dari matematika ITB ya, EUI ya? Ah, ui ya ui ui salah ini ITB itu mas mulia ya nah mungkin selanjutnya nih Kendala apa saja yang dialami saat cleansing data? Kak, ada tips gak untuk mempersingkat waktu dalam cleansing? Karena kita baru belajar juga nih ya, jadi kita masih cleansing manual satu persatu sih. Kita cek datanya lagi, misalnya yang ada pertesatan di timur, disingkat jaktim, ada Nah, jadi kita masih cleansing satu satu sih. Mungkin. Uh, kedepannya kita juga akan belajar yang lebih advance sih kayak gitu sih kalau Mas Gusia ada tips gak nih biar cleansing-nya cepat? Uh, aku suruh menjawab ini karena sebenarnya cleansing itu adalah bagian terbesar dari uh, eh, apa, proses terpanjang dari uh, proses uh, data science kan ya iya, uh, yeah. maksudnya dari uh, proses uh, kita melakukan analisa Nah, uh, untuk ke kemarin yang kami lakukan, ya, yang tadi adalah yang pertama ngecek, terus uh, kita harus juga punya knowledge terhadap data tersebut, karena uh, kemarin banyak berkendala, kayak misalnya kan ada kota-kota yang di daerah yang kita hafal itu di daerah mana, apakah penyebutannya benar atau ada juga ada juga kota dan kabupaten, nah hal-hal uh, tersebut kita mesti pelajari, pelajari dulu, ya. misalnya sesederhana uh, terkait beda kota dan kabupaten aja itu penting, karena... Uh, itu akan membedakan akan membedakan uh, daer daerah tersebut kayak gitu, jadi sebenarnya cara tercepat adalah memper banyak wawasan dulu, baru kita cleansing sih, karena kalau misalnya uh, tanpa ada wawasan terus melakukan cleansing uh, takutnya ada hal yang salah ketika melakukan cleansing, gitu aja sih mas jadi harus paham dulu ya knowledge ya, biar cepat ya. tapi memang cleansing itu lama sih ya Memang itu iya, nah Kita sih. juga sekitar dua mingguan, ya, dari sebulan dikasih project hmm. yang mas. di nah, dua minggu tuh. Dua minggu buat datang, <laughs> Ya yeah, ya. Yeah, yeah. Kalau ini, nih, Mas, ada pertanyaan selanjutnya nih: apakah tidak lebih baik menggunakan RFM dan menentukan threshold yang optimal untuk menentukan customer? Jadi, kan kita tadi pakainya LV, ya, customer lifetime value. Uh, kenapa nggak pakai RFM aja gitu? Oh. Mungkin bisa dimasukkan ke depannya tadi, Pak ya? nah Data anggapan enggak, Mas sini? Oh, iya. Uh, bentar. Kenapa kita pakai customer ratm value Yang pertama, itu adalah uh, perkembangan klien. Terus yang kedua, selfie uh, ini erat uh, kaitannya sama uh, CAC, uh, customer acquisition cost. Jadi, uh, ketika kita sudah menghitung CLTV ini, kita juga dapat menghitung... Uh, cost yang kita keluarkan untuk mengakuisisi satu customer itu sih, nah, uh, hmm. apa? si ini kan, uh, komite kita udah punya CLTV. Nah, CAC ini tuh uh, yang aku udah uh, baca dari dua referensi, Kalau bisa, ketika misalnya kita punya selfie-nya itu, misalnya uh, 100 dolar, nah, CAC-nya itu nggak boleh lebih dari 50 dolar atau itu yang baiknya dan sepaik-paiknya tidak boleh lebih dari satu dolar ini tidak boleh lebih dari CLV-nya dan idealnya idealnya adalah uh, uh, kurang dari dua uh, apa intinya ininya uh, harus kurang dari setengahnya CLV untuk uh, melakukan uh, akuisisi customer kayak gitu itu itu itu permintaan dari klien yang pertama yang kedua mungkin buat menghitung CAC-nya sih gitu Mas Yukron eh jadi emang permintaan kliennya emang CLV ya tapi kalau mau bebas gitu kan ya bisa sih dibandingin sama RFM ya nanti dilihat misalkan elbow-nya kecilan mana gitu-gituan ya, jadi metode ternyata bebas sih, mas. Ya. A -a, metode bebas kemudian ini benar benernya agak banyak jadi aku coba-coba baca-baca dulu ya Scroll down dulu ini kalau kita ingin integrasikan prediksi CLV ke Clutchern Prediction tadi kan kita CLV itu digunakan untuk clustering ya tapi bisa nggak sih misalkan digunakan untuk Klasifikasi misalkan churn prediction gitu, selfie digunakan untuk melihat apakah nanti customer ini nggak akan balik lagi kayak gituan gitu, sih. Oh, um, Mungkin uh, jawabannya, aku kayaknya nggak bisa jawab deh. Tapi dari data yang kita punya, kita bisa ngitung churn rate sih. Kan uh, kita punya da, uh, punya da, uh, tadi kan di data di data ini dikasih lihat uh, bahwa ada Nah, ini ada ada orang yang one time order sama repeat order dan bisa dilihat di sini ini sebenarnya revenue -nya sih, kita nggak melihat jumlah customer-nya. Maksudnya kalau misalnya dia, kita asumsikan ini bukan revenue tapi ini jumlah customer. Nah, yang jumlah customer yang di repeat order ini di, eh, dibagi jumlah dari kedua ini. Nah, ini bisa kita dapat churn rate-nya kayak gitu. Gitu sih, mas. Tapi, kalau misalnya untuk uh, untuk klasifikasi tune rate, apakah menentukan uh, customer ini akan maksudnya, enggak retensinya bagus? Aku mesti mendalami dulu sih untuk jawab itu. Gitu, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Mas boleh ada tanggapan nggak nih, atau setuju nih sama Mas Gozi? Setuju, setuju, setuju, setuju aja ya, Mas? Ya, <laughs> nah ini selanjutnya nih. Apakah ada strategi khusus yang bisa disarankan ke perusahaan untuk bisa meningkatkan nilai CLV yang rendah? Kayak gitu? Oh iya, uh, secara posisi posisi tadi kan, oh iya yang pertama yang komoditi skler di awal, ada CLV ini rumusnya sangat beragam, uh, beragam banget dan apa bisa sangat bisa dimodifikasi. Nah, uh, terus mungkin untuk rekomendasi pesan kalau misalnya menggunakan rumusnya seperti, yang sama seperti kami ya tadi. Uh, dengan selfie ini kita bisa uh, identifikasi identifikasi customer mana customer yang metode uh, apa metode akuis, apa metode untuk meningkatkan uh, sel, apa uh, sales volume atau revenue-nya itu seperti apa kan tadi yang kayak misalnya yang udah dibahas ketika kita dapat selfie uh, yang low kita lihat bahwa uh, dia ini cuman sekali beli aja tapi misalnya belinya lumayan tapi emang cuma sekali beli gitu kan nah berarti strategi buat bisnisnya gimana caranya dia mau beli lagi besoknya gitu ya mungkin dengan kasih diskon yang tadi yang bisa kita hitung dari selfie nya misalnya uh, diskon yang kita kasih itu atau CAC nya itu misalnya sepertiga dari uh, selfie yang yang sudah kita hitung itu bisa terus tadi yang kayak yang aku bilang uh, kedua terus uh, terkait yang medium kita kita bisa identifikasi ini kelas medium. Apa point poinnya Apa yang kekurangannya? Oh, ternyata kekurangannya adalah customer value-nya. Jadi, jumlah eh, yang mau dikeluarkan dalam sekali transaksi itu berapa? Gitu, misalnya, kayak aku lagi mau check out nih, tapi uang, eh, mau check out top kayak PKW aku tiga ribu, berarti kemampuan dia dalam sekali check out itu tiga ratus ribu. Nah, komis, eh, strategi, at, atau mungkin yang mau dia beli segitu, karena gimana sih? Terus, misalnya dia punya potensi gaji, dia misalnya lebih besar, masih ada juta, misalnya. Nah, gimana caranya kita uh, bisa ngasih produk-produk uh, lain? Atau mungkin upselling biar dia mau ngelarin dari Rp tiga ratus itu dia mulai Rp empat ratus ribu. karena melihat produk kita yang worth it yang untuk dibeli. Kayak gitu sih, Mas. Jadi, uh, membantu untuk mengidentifikasi mana strategi yang menarik untuk uh, memberikan. Uh, untuk mengeluarkan uh, cost CAC-nya ini mau diarahkan kemana gitu sih Mas Sukron oke nah ini dari orang yang sama nih Mas ini pertanyaannya kedua nih adakah hubungan antara segmentasi dari CLV dengan strategi penjualan bundling bagaimana bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan revenue gitu, mas? sangat uh, sangat berhubungan sih sebenarnya kalau misalnya uh, kayak tadi Produk bundling itu enggak, eh, ee... tadi gimana, Mas? Pertanyaannya ulang, ikan udah dapat nilai si LV ya? Nah, itu tuh bisa nggak ya. sih untuk kita rekomendasikan untuk banding-banding kayak gitu, atau enggak ada bisa. hubungannya? Sebenarnya hmm. bisa banget, eh, kan, jadi di kelompok lainnya kan ada melakukan e, produk bundling ya? E, di tahun sebelumnya nanti mungkin... E, kalau misalnya teman-teman lihat di apa namanya promosinya atau mungkin Instagramnya kelas Ika, itu sebelum kami ada yang melaparkan teknik produk bundling. Nah, ini juga berpengaruh sama tadi di CLV yang kita dapatkan. Kalau misalnya tadi produk bundling, bundling ini kan bertujuan untuk gimana caranya yang awalnya aku biasanya beli cuma satu botol, jadi bisa package dengan botol-botol lainnya misalnya kayak gitu. Kayak aku ngeliat, ih kayaknya beli banyak waktu nih, karena e, lebih murah atau mungkin atau gimana atau mungkin produknya relate segala macam. Nah ini tadi cocoknya sama customer yang e, yang medium kayak gitu. Nah self si ini bisa e, berkaitan dengan produk-produk tersebut kayak gitu sih. Jadi cocok eh, produk paling ini cocok untuk eh, untuk kategori customer yang eh, customer CLV-nya itu eh, di tengah-tengah kayak gitu okay. masukaran. Kalau Mas Mulya mau jawab langsung open mic aja ya kayak gitu sih. Iya siap, siap. Oke, ini ada pertanyaan lanjutan nih dari yang awal tadi pertanyaan yang awal ya. Jadi untuk yang tadi perhitungan CLV, kalau customer yang sudah tidak berbelanja lebih dari satu tahun Apakah itu dihitung juga? Kan, kalau tadi disebutkan bahwa jika belanjanya sekali itu nggak dihitung, yang dihitung cuma yang repeat order. Jadi, misalkan udah nggak belanja setahun, itu gimana? Itu dihitung juga nggak. Nah, karena kebetulan data kami cuma setahun, jadi, eh, jadi kita nggak menemukan orang yang udah lama, udah lama nggak apa namanya, udah lama nggak order lagi. Tapi jika saat ini eh, kamu yang bertanya itu lagi sedang mengolah data, kamu bisa menentukan range kok gitu. Jadi misalnya yang mau kamu ambil dari hari ini hingga atau hingga tahun lalu gitu, itu bisa kayak gitu. Jadi kamu potong, jadi untuk yang sebelum sebelumnya kamu anggap mereka udah nggak akan um, order kembali gitu, itu bisa masuk hmm. kayak gitu ya. Oke, jadi ini ada follow up pertanyaan lagi tapi beda orang ya. Jadi maaf Mas tadi pertanyaan lanjutan ya. Maaf saya ini adalah ketika tadi ada prediksi CLV kan sudah ada tahap klasternya ya. Misalkan cluster 1, cluster 2, cluster 3 yang cluster low, medium sama high. Nah, itu bisa nggak sih kita integrasikan ke hasil term prediction dengan uh, dan dapat memberikan insek baru, misalkan kayak hyper segmentation ini tingkatan yang cukup ekspor sekali ya sepertinya hyper segmentation. Nah mungkin Mas Gusi atau Mas Mulya udah pernah mendengar hyper segmentation ini, jadi menggabungkan clustering dengan hasil jam Kalau belum ya mungkin uh, nanti bagaimana kira-kira? Aku uh, mungkin Mas Mulya mau jawab. Sebenarnya kita belum. Eh. Sebenarnya kita belum sampai ke hypersegmentation itu sih oke okay, oke okay. nah ini ini menarik nih jadi kan uh -huh. uh, belum dibahas juga ya hypersegmentation itu menurut saya juga uh, kurang untuk yang awal-awal ya bagi orang-orang yang baru mungkin saya juga belum terlalu mengerti jadi memang tunggu saja barangkali topik selanjutnya adalah hypersegmentation kayak gitu nah makanya nanti uh, mas ini ya mas Raymond ya kalau perlu saya sebut nanti bisa ikut tahu selanjutnya nah barangkali kan hypersegmentasinya dibahas di telepon yang itu. Oke, okay, tapi mas, karena ya. hmm? mungkin aku uh, ngasih dikejisen kali ya. Tapi uh, yang tadi okay, okay. yang tadi pertanyaan tadi mungkin mungkin aja karena kan kita punya data customer uh, punya daftar uh, lifespannya berapa lama dia untuk perhubungan. Nah, itu bisa bisa bisa jadi kita menghitung re re retention-nya, dan itu akan berujung kepada churn rate. Jadi uh, bisa untuk digunakan untuk uh, memperkirakan churn rate sih, Mas. Kalau kalau untuk pribadi. Oke, tapi oke, oke. teknisnya aku uh, nah masih, mungkin kita bisa diskusi setelah ini oke, ya misalnya saya telingin ini ya, mas Kosi ya <laughs> atau nanti tunggu Tau Sanikra yang membahas ini kita akan tampung itu dulu ya oke tapi tak lihat-lihat waktunya udah 19.57 ya harusnya jam 20 ini udah selesai jadi oke terima kasih semuanya nah, jangan lupa nanti kalau ada toloksoan selanjutnya bisa ikutan lagi boleh monggo oke see you next time semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye. Thank you, Mas Amulya, Mas Kuzi.